Sudingo, sudah aku galatago, wadana si pasama samata, oh ata Pero, pero tak Oh, ay, pero tak Oh, lah re Eres un ingot, bisa mengusina, kurusinan lumping lima di mata, uai lima darah. Oleh oh, Reba, oleh oh, Reba, Reba dari Suning Lawa. Pero endo bakik pero verdad Oye ta oia oh, Oleh, oh, oh, oh, oh, oh, Reba Reba, beres undi in Reba, beres sunding